Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat rajut, Jumpa lagi dengan saya Ayukia Handmade Saat ini kita akan membuat Motif granny popcorn Dan akan saya ubah menjadi Dompet kartu Dan jangan lupa Di subscribe, like dan share ya Oke okay, Bahan yang kita gunakan Pertama yaitu adalah benang nilon Ada mancis hakpen dan Pemotong benang Sebelum kita persiapan, kita selalu barengnya ya. Kita akan membuat permulaan motif popcornnya ya. Granny ya. Granny popcorn. Awal untuk awalannya, kita membuat slip knot. Seperti ini ya, slip knot. Setelah itu kita membuat 6 chain. 1 2 3 4 5 6 dan nah, setelah itu kita slip stitch di bagian chain awal lanjut terus selanjutnya kita membuat 3 chain dan kita akan membuat 1 popcorn 3 chain ini sudah termasuk popcorn ya 1, 1 popcorn itu kita isi dengan 3 double crochet ya teman teman ya setelah itu kita masukkan -nya di bagian chain nomor 3 dan kita tarik benang yang dari double crochet nomor 2 nomor 3, nomor 3. karena chainnya sudah dihitung ya selanjutnya kita bikin chain sebanyak 2 kali 1, 2 dan lanjut kita buat langsung membuat lagi satu motif popcorn. Kita membuat 8 kali popcorn dalam satu lubang chain ini ya. Yang 6 chain tadi kita membuat 8 popcorn. Oke, teman-teman bisa dilanjut ya sampai selesai dan bertemu lagi nantinya di Popcorn awal oke, okay, teman-teman. Saya sudah mendapatkan ini dua, ini saya lanjut lagi untuk ketiga. Kokrom yang ketiga ya? Nih, hmm, sangat mudah sekali ya membuatnya. Ya, pop popcorn isi tiga double crochet. ini Oke ini bagian terakhir yang nomor 8 sama pengerjaannya kita membuat tiga double close, dan setelah itu kita membuat chain dua kali dan kita slip stitch di bagian chain nomor dua di awal, ya, yang chain nomor tiga tadi, kita slip stick di bagian chain nomor 2 Nah, setelah itu, kita slip stick lagi di lubang sebelahnya, di loop sebelahnya, kita lanjut kita membuat tiga chain ingat teman-teman ya tiga chain ini sudah masuk satu hitungan ya nah lanjut kita membuat double pose di bagian da dalam ini ya chain ini tadi ya selanjutnya kita bikin dua double oh kita membuat chain dan diantara popcorn ini kan ada ini adicanya nih Nah di bagian tengahnya ini Nah kita masukkan di sini happen-nya dan kita membuat satu popcorn caranya sama ya popcorn itu selalu isinya 3 double crochet. lihat ya caranya teman-teman ya dan lanjut tiga chain masih di lubang yang sama kita membuat popcornnya ya bukan di lubang sebelahnya ya tapi di sama satu tempat ya di sini di antara popcorn atau popcorn. Nah, di sini lagi kita lanjut Agak panjang, biar mudah untuk ditarik di double crochet awal. Lanjut, kita bikin chain 2 dan di sebelah kokronnya. Ini yang ini ya, kita masuk di sini. Kita membuat double crochet sebanyak tiga double crochet. satu dua ini di, di di loop yang sama juga ya tiga setelah itu kita membuat chain dua jadi teman-teman seperti ini ngebuatnya ya dua double crochet, dua chain popcorn tiga chain popcorn dua chain dan tiga double crochet seperti itu selanjutnya teman-teman membuat tiga kali lagi pengulangan Oke okay, teman-teman kita sudah mau sampai akhir ini ya untuk di row selanjutnya ini yang terakhir kita membuat hmm, double crochet membuat double crochet tiga kali terus tarik benang yang di double crochet nomor 3 tarik di awal double crochet jadi popcorn ya. Setelah itu kita membuat tiga chain. Lanjut kita bikin popcorn seperti ini. Sangat mudah ya teman-teman ya, buatnya ya. Tarik lagi benangnya dari belakang ini belakang lanjut kita bikin dua Chan dan kita slip stitch di bagian popcorn di bagian atasnya ya nah, ini. Nah, seperti ini di bagian logo kusen ya kan, oh maaf salah di bagian ini ya di bagian can ya jadi kita di chain nomor tiga nya terus kita slip stitch lagi di logo kusen sebelahnya dan kita stick lagi di sebelah double crochet itu ada chain dan chain awal uh, chain nomor pertama kita stick di sini setelah itu kita membuat tiga chain lagi jadi chain itu sudah termasuk satu hitungan satu ya satu chain, uh, tiga chain itu sudah termasuk satu double crochet ikut hitungan selanjutnya kita membuat double crochet satu setelah itu kita membuat chain dua dan di popcorn diantara popcorn ini kita membuat juga di lubang popcorn ini kita membuat popcorn juga satu lanjut kita membuat tiga chain dan membuat popcorn lagi di lubang yang sama di tempat popcorn yang tadi kita buat ya nah, di dalam satu lubang itu ada dua popcorn oke seperti ini teman teman nih kita buat ya jadi panjangan sedikit talinya biar mudah untuk ditarik ke bagian belakang. Kita lanjut teman-teman, kita membuat satu dua chain lagi. Setelah itu kita di sebelah kokronnya ada lubang, kita masukkan sini kita membuat dua double crochet. Nomor satu, dua. Selanjutnya. Ini ada di bawahnya kan ada 3 double closer Nah kita masukkan di sebelahnya lagi Double closer 3 Sebelahnya 4 double closer 5 6 Jadi ini ada tujuh double crochet ya teman-teman ya. Ini. Jadi ada dua double crochet, popcorn, chain, popcorn, chain dua lagi dan double crochet ada tujuh. Ini kita lakukan pengulangan sampai tiga kali pengulangan, teman -teman, ya teman-teman. Ya, oke, okay, silahkan dilanjutkan, teman-teman. Ini bagian akhirnya, ya. Kita pengerjaan bagian akhir di row yang tadi, ya. from Ini di bagian akhirnya kita membuat double crochet, ya. Tadi kan sudah ada dua, ada chain yang tiga dan double crochet satu, jadi kita tinggal nambah lagi dua di ukuran dan di bagian double crochet. Nambah semuanya, totalnya ada tujuh double crochet, dan kita slip stitch di bagian chain nomor tiga selanjutnya kita slip stick lagi di bagian double crochet awal setelah itu kita membuat tiga chain lagi dan kita membuat double crochet. nah seperti ini deh hasilnya ya jadi kita rapi dulu ya ini kita sudah membuat tiga tiga baris popcorn kita lanjut kita membuat double closer chain 2 masuk lagi di bagian popcorn itu ini, ini masuk lagi bikin lagi popcornnya lagi itu bikin lagi popcorn lagi. Setelah itu membuat dua chain lagi. Satu bikin di lubang yang ini, yang ini kita membuat dua double crochet. juga. Di lubang ini kita membuat satu double crochet lagi. Dan 4 ini, 4 double crochet, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sebelas. Muda 11, 20 crochet dan lanjut bikin dua chain. Masukin lagi di bagian popcorn lagi ya. Di sini kita bikin lagi popcorn. Satu. Satu popcorn, tiga chain dan satu popcorn. dan selanjutnya terusin ya teman-teman ya sampai selesai di bagian awalnya ini. Ini ada dua DC 2 popcorn. Di sini ada 11 DC. Lanjut dua popcorn. Lanjutin aja teman-teman ya sesuai yang sudah kita buat tadi di awal. Lanjutin kita putaran sampai 3 kali putaran. Ini untuk yang lahirnya kita slip stick di bagian chain ketiga seperti ini sudah kita membuat sudah dapat empat ya empat raw popcorn begini sudah cukup teman-teman. tinggal uh, tinggal kita mau diburus sebenang boleh, mau untuk di untuk siap penyambungan lagi boleh juga tergantung teman-teman ya. kita membuat ini dua lembar ya membuat dua lembar granny popcornnya. saya sudah setik dan saya bakar putus ya. nah ini saya sudah mempunyai dua lembar granit apronnya nah kita sambungkan bagian graninya ininya kita balikin dulu ya graninya jadi ini bagian belakang jadi belakang sama belakang Depan-depan sama depan ya, jadi uh, biar nanti kelihatan cantiknya seperti ini. Ini bagian depan, nah ini bagian belakang. Jadi kita mudah hanya menggunakan SC aja. Penyambungannya setiap loop kita masuki satu SC. yang ada pokoknya kita lewatin kita ngambil di bagian sensanya cian itu aja ya seperti ini nah ini ya. yang pokoknya lewatin oh masih di kelihatan lebih rapi ya enggak ada bulungnya lanjut kita bagian sebelahnya di bagian kita masukkan dua SC teman-teman lanjutin nanti sampai akhir oke ini kita akan membuat untuk kancingnya ya jadi hanya membuat untuk letak kancingnya ambil bagian tengahnya aja karena ini ada 11 berarti kita ambil di nomor 7 nya ambil 3 3 SC ya kita ukur aja saya hanya membuat istri-istri saja untuk penutupnya Nanti kita kasih aksesorisnya kancing saya bikin esnya bolak-balik aja teman-teman bisa ukur sesuai kancingnya ya dipasin dulu kancingnya baru dibuat berapa can yang dibutuhkan Oke, okay, tinggal jet ya pancingnya. Ini. Okay, Oke, okay, udah jadi deh. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Maaf kalau ada kekurangan, dan minta maafnya. Oke, okay, ditunggu komentarnya ya teman-teman ya cantik ya imut-imut imut banget hanya simple ya sedikit nih penanya. terima kasih teman-teman sampai -teman. jumpa lagi ya